Welcome to my channel Kali ini saya akan sharing ke teman-teman Cara ganti background foto cuman pakai aplikasi word. Jadi yang pertama tentunya dibuka dulu Wordnya Selanjutnya pilih insert Terus tekan picture. Nah sini kalian bisa cari foto mana Yang kalian ingin ganti ya, background Buat contoh, aku pakai foto ini. Selanjutnya, foto kita posisikan berada di tengah. Lalu di format, kalian pencet resume background. Lalu pilih tanda plus hijau. Selanjutnya, klik insert, terus di klik surf, pilih yang kotak. Lalu sesuaikan ukurannya dengan foto Di atas foto agak dilebihin Kemudian klik save fill Dan juga save outline Ini kalian bisa pilih warna Sesuai keinginan kalian Kalau udah selesai kalian klik warp text Pilih yang behind text Nah nanti hasilnya akan jadi seperti ini Ini agak Kurang rapi jadi aku rapiin Sekiranya udah rapi, klik kanan Lalu klik yang bertuliskan grup Hasilnya akan jadi seperti ini Kemudian klik format Lalu klik send backward Seperti ini Kemudian klik fotonya Terus tekan kanan Kemudian di cut Setelah itu di paste nah, Ini sudah jadi, jadi ini bisa disimpan Di dokumen Ataupun di dalam bentuk jpg Coba kita lihat di dokumen, tanggal ini dia.